Timnas Inggris memuncaki grup B Piala Dunia 2022. Hasil ini menyusul pesta gol tim 3 singa atas timnas Iran di laga perdana grup. Inggris vs Iran menjadi pertandingan pembuka grup B Piala Dunia Qatar. Duel berlangsung di Stadion Internasional Khalifa, Doha, Senin tanggal 21 November tahun 2022 malam WIB. Skuad asuhan Gareth Southgate tampil dominan atas Iran sepanjang 2 kali 45 menit. Inggris menorehkan 13 shoots, 7 on target dan 79 penguasaan bola, unggul atas lawan yang mencatatkan 8 kali tembakan, 3 on target dan 21 persen ball possession. Timnas Inggris memimpin 3 gol tanpa balas sebelum turun minum. Gol-gol dibukukan Jude Bellingham, Bukayo Saka, dan Raheem Sterling. Jawara Piala Dunia 1966 itu menambah 3 gol di paruh kedua Saka, Marcus Rasseford, dan Jack Grealish. Timnas Iran memperkecil keadaan lewat Bresmeh di satu penalti. Inggris menutup laga dengan kemenangan 6-2. Hasil ini membawa Inggris ke puncak klasemen grup B Piala Dunia 2022 dengan 3 poin. Sementara itu, Iran jeblos ke dasar klasemen. Dua tim lainnya, Amerika Serikat dan Wales, masing-masing di posisi kedua dan ketiga. Keduanya baru bertanding pada Selasa tanggal 22 November tahun 2022 dini hari WIB.